Ini sudah terlihat kan di layar? Sudah jelas pak. Okay. Sudah ada. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berkumpul dengan para peserta di bidang yang sebenarnya kurang akrab dengan saya kan. Saya kurang akrab ke bidang bapak ibu sekalian di sini. Karena uh, saya bukan pelaku bisnis dalam arti bisnis secara umum, gitu ya. Kalau saya bisnisnya di bidang pendidikan, kemudian di bidang uh, penerbitan, itu namun memang iklan itu berkait erat dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga dengan kehidupan saya sendiri sebagai pengajar di bidang bahasa dan sastra. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan merupakan materi umum yang biasa Bapak Ibu baca atau uh, dengar langsung dari kanal YouTube karena uh, saya orang yang agak bertumpuk. Jadi saya pernah mengajar teater, saya pernah mengajar uh, filsafat seni, saya mengajar filsafat bahasa, saya mengajar sastra. Saya juga menulis berbagai macam hal, karya sastra, uh, buku teknik ya, editor buku sains, biologi bahkan ya. Jadi terlalu banyak yang saya kerjakan sehingga barangkali itu adalah kekurangan sekaligus juga kelebihan saya sehingga perspektifnya agak berbeda. Dalam poster Bapak Ibu melihat iklan dalam tulisan kalau tidak salah begitu ya. Nah, oh. saya tambahkan begini, sejarah dan peluang bisnis hari ini gitu ya. Karena salah satu keuntungan kita yang hidup sekarang itu adalah dapat melihat dan memetakan masa depan karena kita punya pengalaman dengan sejarah. Kita hidup di ujung di ujung sejarah manusia kelihatannya kalau kita beriman pada Rasulullah Muhammad Wasallam maka kita adalah umat terakhir sehingga salah satu keuntungannya kita punya kenangan yang begitu panjang sampai pada pada abad-abad yang lalu bahkan sampai pada Nabi Adam gitu ya umat-umat terdahulu tentu tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada hari ini Nah kita itu menikmati segala macam bentuknya sehingga kita akan bisa memahami apa itu tulisan dengan memahami sejarah tulisan itu sendiri. Karena saya tidak mau ada cara pandang yang salah terhadap tulisan. Seringkali orang memandang bahwa tulisan itu peradaban tinggi. Buku peradaban tinggi. Perpustakaan peradaban tinggi. Akhirnya apa? Kita sebenarnya sedang memuja apa yang pernah kita buatkan patungnya dulu. gitu Cara kita memuja peradaban kita itu harus ditanggapi dengan kritis gitu. Karena sebenarnya sejarah peradaban kita kan tidak dimulai oleh tulisan, ya, tapi juga oleh kelisanan. Karena itu kalau bicara iklan, kita tidak cukup menguasai medan tulisan, tapi juga harus menguasai medan kelisanan. Ya, Dua-duanya akan saya bahas sebenarnya. Sehingga kita tidak terjebak dengan mitos ke keaksaraan yang sangat tinggi itu. Gitu ya Nah saya akan mulai dengan ini. Dengan sejarah dan kelangsungan iklan. Iklan itu, kalau dalam hemat saya, itu merupakan cara segala entitas mengumumkan keberadaannya. Entitas itu melingkupi apapun. Jadi apapun yang mengada, apapun yang ada, mengumumkan keberadaannya dengan cara mengiklankan diri. Ya, jadi iklan itu sudah menyejarah sepanjang sejarah makhluk-makhluk berada. Dan semua ada berada sudah mengiklankan dirinya. Karena itu bicara iklan sebenarnya bukan bicara sekedar dagang, tapi harus juga menghayati filosofinya. Iklan bukan sekedar mengumumkan usaha, bisnis, pencapaian, cita-cita, harapan, dan seterusnya, tapi kita juga harus memahami bahwa memang tidak ada satupun entitas di dunia ini, baik yang kasat mata ataupun yang tidak kasat mata, yang tidak menampakkan dirinya. Sehingga tujuan menulis iklan nanti, kita akan sampai pada tujuan untuk mengumumkan keberadaan kita. karenanya kita sering mengenal istilah eksis eksistensi yang sebenarnya adalah berada pada keberadaan dirinya ya, bukan eksis di ruang medsos dalam arti menjadi selebriti gitu ya. eksis menjadi e, pengusaha sukses bukan begitu ada yang sebut eksis secara mendasar yakni ada dan menyatakan keberadaannya Ya kita semua dapat melihat burung merak misalnya itu menjadi berbeda dengan kalkun menjadi berbeda dengan gajah berbeda dengan Rumputan berbeda dengan segala macam karena ia mengadakan dirinya secara berbeda dari keberadaan-keberadaan entitas yang lain Bagaimana cara burung merak mengiklankan dirinya ternyata Ia punya reputasi dalam dalam daya pukau ya. Daya pukaunya memainkan ekor yang ternyata Mengilusi musuh-musuhnya untuk memandang itu adalah mata Begitu banyak makhluk ternyata takut dengan makhluk lain yang punya mata banyak ya. Burung Merak ini hadir sebagai salah satu entitas simbolik alamiah yang mengumumkan keberadaan dirinya dengan pameran ekstrinsik keadaan dirinya sendiri Karena yang disebut dengan iklan itu kan pernyataan permukaan, pernyataan ekstrinsik Kita tidak pernah tahu perasaan di balik iklan, kita tidak tahu perasaan sang Merak, kita hanya tahu warna-warnanya, daya nya. Itu yang sifatnya alam sekali itu kalau kita lihat ke bawah, di sini ada Candi Borobudur. Candi Borobudur juga sebuah pernyataan iklan dari peradaban Hindu. Jadi Hindu itu mengiklankan dirinya sejak saat kemunculannya hingga sekarang dengan kejayaan arsitektur Candi. Nah ini adalah bentuk kelisanan, jadi bukan bentuk tulisan. Meskipun di Candi-Candi tertentu kita mengenal simbol-simbol yang sifatnya bukan sekadar benda, tapi juga sudah mengenal relief dan relief berdekatan dengan bentuk tulis cetak eh, pahatan ya, sejak zaman dahulu Kelisanan ini merajalela di dunia ini dan belum terkalahkan oleh tradisi tulisan jadi jangan sekali-kali memandang tulisan lebih utama kita lihat misalnya pada produk kemudian manusia misalnya mengadakan dirinya dengan busana ya dengan citra glamor, dengan citra, citra kesederhanaan, dengan citra warna-warni, dengan lenggok-lenggok, dengan uh, kemampuan berbahasa dan lain-lain, manusia sebenarnya adalah makhluk yang sibuk mengiklankan dirinya. Ketika kita memasuki zaman digital, zaman informasi, kita membuat status di di WhatsApp, kita membuat status di. Di Facebook, kita membuat cerita, di IG, itu adalah cara kita mengiklankan diri. Ternyata, aktivitas mengiklankan diri setiap entitas itu bersifat aktif. Jadi, kalau Anda menjadi pengusaha, menjadi pengusaha, menjadi siapapun, lalu malas membuat iklan, sebenarnya itu ciri Anda kehilangan daya hidup, ya, kehilangan aktivitas. Padahal semua makhluk dan semua entitas di dunia ini bergerak aktif di dalam wilayah pengiklanan dirinya itu. Jangan bosan-bosan membuat iklan, karena iklan itu cara kita mengada. Lihat, misalnya, roiko yang sudah berjaya sejak saya kecil, saya lahir, kayaknya roiko sudah dahulu lahir, dan roiko sampai sekarang masih membuat iklan. Artinya, ternyata iklan itu adalah pekerjaan yang terus-menerus. Jangan pernah bosan, sesukses apapun kita harus meningkatkan kesuksesan lagi. Jadi eksistensi itu harus memasuki berbagai macam platform. Dulu Reiko dinyanyikan di radio eh, RRI gitu ya. Masuk dalam iklan TPRI, masuk menjadi iklan digital, masuk ke dalam eh, billboard, masuk ke manapun. Jadi Reiko hebat sekali bisa memasuki berbagai wilayah. Di situ ada gambar, juga ada tulisan, bumbu, kaldu, rasa, ayam. Mungkin juga ada kaldu rasa, sapi kaldu rasa, dan seterusnya Nah, sementara di sebelah kiri bawah itu ada happy laundry Bersih dan wangi Ini ini adalah usaha jasa yang juga dinyatakan dengan kata-kata Tapi juga di sini ada kelisanannya Kelisanannya apa? Ada simbol-simbol di seputar laundry Ada mesin cuci, kemudian ada Ada gelembung-gelembung kelihatannya ya Karena gelembung berelasi dengan Wilayah cuci-cuci gitu ya gelembung itu kan sabun ya dalam hal ini Kemudian di sebelah kanan kita dapat melihat selera kita, teh kita Ini kan teh kita sebuah brand yang bagus dalam arti Kan berbagai macam produk menyiapkan nama dengan istilah kita Ada kopi kita gitu ya, teh kita, mungkin restoran kita segala macam Memakai kata kita itu untuk menerangkan bahwa teh ini milik kita semua gitu nah di situ ada botol di situ juga ada kata-kata uh, jadi kata-kata itu selalu menyertai uh, wilayah kelisanannya kelisanan jauh lebih luas kelisanan itu yang anda dengar suara saya ini suara lisan namanya tapi yang sebut dengan kelisanan itu melingkupi segala macam hal yang bukan aksara botol itu adalah kelisanan gambar ayam kelisanan ya. Uh, gitu ya jadi kelisanan jangan dibatasi dengan dengan dongeng, bukannya, Dongeng itu adalah cerita lisan, bukan begitu. Kelisanan pengertiannya jauh lebih luas dari itu. Sekarang kita lihat mana yang lebih unggul, lisan atau tulisan. Pertama, harus diperhatikan bahwa Tuhan menunjukkan keberadaannya dengan perantara kelisanan. Sampai pada Nabi terakhir itu, Nabi Muhammad SAW, Tuhan mengirimkan Jibril dan mengajari Nabi. Jadi Jibril itu tidak mengajari dengan membawa buku, membawa kamus, membawa alat tulis, tidak. Tapi berbisik gitu ya, ikro, bacalah. Tapi bacalah di situ ternyata bukan bukan huruf ya, tapi yang terdengar oleh Nabi. Bahwa kita mengenal istilah kalam, kalam itu jangan direduksi pada pengertian tulisan atau mushaf. Tetapi kalam itu adalah pengetahuan. Jadi Allah mengajari makhluk melalui perantara kalam, maksudnya perantara pengetahuan. Semakin tahu kita pada kenyataan-kenyataan kita, maka diharapkan semakin tahu pula pada kenyataan Allah itu. Sebagai kenyataan tertinggi. Nah, kemudian di dalam lapangan kemanusiaan sendiri, Sokrates misalnya sebagai bapak pendiri filsafat barat, dan tempat bergantungnya para filosof dan para ilmuwan barat, itu kan tidak pernah menulis apapun. Sokrates itu adalah guru masyarakat yang Berceramah di tengah-tengah para pemuda dan menjadi tempat curhat para pemuda dan ialah yang membantu menyelesaikan berbagai macam Kemelut hidup para pemuda juga bangsanya sendiri Ia tidak pernah menulis dan ketika dipaksa menulis ia bilang tulisan akan mematikan ilmu tulisan akan mematikan pengetahuan Bahwa dunia mengenal Sokrates karena Ada seorang filosof kemudian namanya Plato menulis banyak tentang Sokrates. Demikian juga Aristoteles menulis tentang Sokrates Dan seterusnya sampai sekarang kita mengenal nama Sokrates dari tulisan-tulisan yang Sokrates sendiri tidak pernah menulis apapun. Nabi Muhammad adalah representasi dari kelisanan yang luar biasa. ya, Adalah Nabi yang umi, yang tidak bisa baca, bahkan tidak bisa menulis. Muslim sedunia bergantung kepadanya, bahkan non-muslim pun terinspirasi olehnya. Kemudian Baduy adalah contoh peradaban tanpa aksara yang unggul tidak pernah terkena malaria, tidak pernah meledak penduduknya, tanpa tersentuh keluarga berencana, tidak terkena covid, tidak terkena busung lapar, tidak ya, Badu adalah wilayah yang sehat dan dibangun oleh peradaban kelisanan. Jadi tulisan itu apa? Tulisan itu peradaban dari rasa takut kehilangan. Karena itu kita mengenal istilah menulis adalah melawan lupa. Kenapa kita punya diary? Waktu SMP atau SMA mungkin teman-teman semua pernah punya hari Itu adalah pernyataan dari rasa takut kehilangan Kehilangan apa? Kehilangan momen Kehilangan momen perasaan Kehilangan momen kegelisahan Sehingga seakan-akan di dunia ini cuma kitalah, cuma andalah yang gelisah Lalu kegelisahan itu berhak dituliskan Takut suatu hari lupa dengan kata-kata dalam kegelisahan itu Ya, Konon kata Socrates mudah sekali untuk menjadi penyair Jatuh cintalah Anda, gitu. karena di saat jatuh cinta Anda punya banyak kata-kata yang ingin Anda abadikan, jadilah puisi. Nah, menulis sebagai melawan lupa ini adalah paradigma dari peradaban yang takut pada kehilangan. Kelihatannya kita sudah melintasi masa-masa tersebut ya. Oke, kita teruskan. Kita lihat secara garis besar lagi, nanti sampai pada tulisan kita sendiri. Sejarah tulisan tentu melewati beberapa tahapan yang evolusioner ya, karena bergerak dengan sangat lambat kemudian cepat ya, ada revolusi gitu ya. Apa yang evolusi ini? Pertama ada pahatan, ya kita mengenal huruf-huruf pahatan seperti dalam gambar orang-orang Armenia misalnya menulis dengan pahatan dan mengabadikan bagaimana cara bertani khususnya. Itu dalam pahatan, sehingga pahatan merekam uh, ilmu, merekam pengetahuan tentang bertani Kemudian mengenal, dunia mengenal tinta dan tulis tangan Juga mengenal media semacam kertas ya, sebelumnya ada kain, ada um, kulit uh, pohon, kulit hewan Dan manusia menulis menggunakan tinta dengan tangannya sendiri Biasanya kalau zaman dulu ada uh, tinta pena berbulu angsa itu uh, Dan banyak penulis bekerja di sebuah pabrik tulisan tangan, sehingga buku-buku itu di, diperbanyak dengan cara ditulis, terus ditulis gitu ya, oleh para ahli tulis tangan. Nah, kemudian uh, sehingga mengenal kita sejarah uh, kaligrafi itu sebenarnya uh, sejarah tulisan tangan. Lalu melangkah pada sejarah cetak kayu, ada di sebelah kanan yang hitam, itu adalah woodcut. Uh, cetak kayu itu adalah papan datar kayu Biasanya berserat, dipertahankan seratnya Lalu dikat, ya, dicongkel congke disebut juga seni cungkil kayu Dan kemudian membuat huruf dan juga gambar uh, secara terbalik Setelah itu uh, di atas permukaan cetak kayu itu di, ditaburkan tinta uh, Kemudian di atasnya nanti ditempelkan kertas atau kulit dan ditekan gitu ya inilah yang menjadi landasan pertama teknik sablon kemudian, ya. Nah poster-poster zaman dulu, poster teaternya William Shakespeare misalnya itu poster-poster yang dibuat dengan teknik cetak ya. dan mengiklankan teater dengan dengan uh, woodcut gitu ya. dengan cungkil kayu. Ya kemudian kita mengenal sablon ini adalah tahapan uh, yang panjang sekali, maka disebut evolusi. Tetapi ketika kita memasuki zaman industri setelah huruf-huruf itu diproduksi dalam cetak masa dengan huruf-huruf logam yang disusun sedemikian rupa, kemudian dengan cepatnya dunia mengenal mesin tulis putar mekanik plat cetak, ya, sehingga orang bisa memutar sir, membuat soal-soal ulangan saat SMA dulu, sampai mengenal teknologi cetak yang super tinggi itu dengan plat yang empat uh, layer, misalnya, sehingga menghasilkan gradasi-gradasi warna yang sangat apik. Tapi sekarang semua itu sudah tergantikan dengan e, POD digital. Sehingga plat-plat itu sudah berganti menjadi e, drum namanya. Atau plat film yang kemudian e, dicetak langsung ke atas kertas itu. ya. Oke, itu sebuah revolusi yang sangat cepat. Tapi kita sudah meninggalkannya ya. Baik kita lihat ya. Di mana kita meninggalkannya? Ini kan? Peradaban modern itu kira-kira dibangun oleh kejayaan perpustakaan Perpustakaan pribadi, perpustakaan lembaga, perpustakaan universitas, perpustakaan apa saja Itu menunjukkan zaman keemasannya eh, peradaban keberasaraan ya, Sampai kota-kota pun dihuni oleh kata-kata ya Di sini Anda bisa melihat Luna, OPPO, Skycell, dan macam-macam Ini eh, adalah peradaban modern ditandai dengan Tak bisa kita menghindari kata-kata dimanapun, ya bahkan mungkin di kamar mandi umum pun atau kamar mandi hotel pun Anda masih melihat aksara, ya. buang tisu ke tempat sampah misalnya, itu ada kata-kata, ada tulisan dimana-mana kita mengenal tulisan, bahkan ke masjid pun ada tulisan, letakkan sandal di sini, batas suci, jadi mana-mana ada tulisan, kita tidak bisa menghindari tulisan. Dan kelihatannya kita sudah jenuh, peradaban manusia sudah bosan dengan keaksaraan ini, sehingga akhirnya apa? Kita sekonyong-konyong loncat lagi dengan cepat ke alam digital yang membuat kita memasuki chaos kembali. Apa itu chaos? Chaos itu adalah suatu situasi di mana kita lepas lagi dari struktur yang sudah mapan dan melemparkan kita ke dalam ruang yang yang berputar, ya, ruang yang eh, yang kusut, ruang yang bertumpuk. Itulah zaman digital. Nah, jadi kini sekarang itu kita memasuki sebuah zaman yang bukan lagi yang tadi itu semua ya. Kita sekarang memasuki era digital ya. Era digital mas bro gitu ya, saya sebut begitu. Era jatuh apa? Ini eranya pestapora. Eranya apa? Paduan kreatif, kelisanan, dan keberaksaraan secara seimbang. Gitu. Bahkan kadang-kadang kelisanan... Lebih penting daripada keberaksaraan Dalam situasi chaotic itu kita mengenal tumpukan gambar Bertumpuk dengan musik, bertumpuk dengan Bertumpuk dengan visual-visual uh, lainnya Kita Kita juga membangun kolaborasi dengan berbagai macam unsur Yang uh, Yang dukung-mendukung dengan produk yang kita tawarkan Dan kita memasuki tahap morphing Morphing ini sebenarnya tahap yang lebih tua lagi Sebelum tahap digital, yakni ditandai kalau memakai buku David Le Breton, ditandai oleh munculnya foto di kota-kota kita. Ya, entah di Purwakarta mungkin juga Anda semua pernah mengalami uh, masuk ke foto box, ya, saya waktu datang tahun 2004 ke kota Serang, Banten, saya dari Bandung aslinya. Uh, datang ke Serang itu masuk ke Ramayana dan uh, sudah ada foto box, foto box itu sehingga saya bisa berfoto sa setiap kali memasuki Ramayana dan siapapun bisa mengumpulkan foto-foto dari foto box yang sama atau foto box yang berlainan sehingga kita bisa menemukan perubahan-perubahan diri kita sendiri ya sehingga ada istilah aku pasca aku ya manusia pasca manusia di mana saya bisa mengenal saya yang saya bisa mengenal saya yang begitu banyak dari berbagai macam foto box yang pernah memotret saya gitu ya nah sekarang kita memasuki zaman multi platform platform itu adalah tatakan ya orang sudah mengenal tatakan Tatakan itu tempat sesuatu tersimpan. Jadi tatakan, biasa untuk gelas kopi, gitu. Atau untuk sambal, tatakan itu adalah platform. Nah, sekarang zamannya motif platform, sehingga kita memasuki sebuah wilayah yang di situ kita membangun iklan di atas, di atas begitu banyak pilihan dan bisa dicampurkan. Kita mengenal misalnya platform-platform uh, uh, uh, perubahan pengolahan foto, apapun aplikasi pengubahan video lapon pengu pengubahan fonta Fonta itu adalah font ya Dalam bahasa Indonesia sekarang disebut fonta Kemudian perubahan warna Perubahan segala macam Bahkan kita bisa membuat degradasi yang sangat ekstrim Misalnya wajah kita dibuat panjang Badan kita dibuat gemuk Badan kita dibuat segala macam Suara kita juga mengenal voice naratif, Mengenal voice bright Mengenal voice uh, puce Mengenal isrok dan lain-lain sehingga bisa kita bisa mengubah suara-suara kita bahkan menjadi suara robot dan hewan seperti chipmunk ya. Nah kita juga mengenal istilah di masa sebelum era digital ada istilah posmo postmodernisme itu yang mengantarkan kita juga ke arah e, industri digital dimana posmodernisme itu mengeritik lagi cara berpikir modernis yang mengatakan bahwa aku berpikir karena itu aku ada sehingga keaksaraan menjadi pokok di atas segala-galanya Orang posmo kemudian mencampur lagi segala macamnya sehingga sudah memulai tradisi penumpukan tanda-tanda penumpukan semiotika lalu memasuki masa pos industri di mana uh, kita tidak sekedar bekerja di wilayah industri tapi juga bekerja di wilayah informasi industri kemudian dikecilkan ke dalam pengertian pabrik gitu ya sedangkan uh, in, apa, kita memasuki abad informasi di mana daya dukung informasi kemudian dari bagian dari industri atau informasi itu adalah tentang informasi itu sendiri ya tadi sudah saya bilang ada manusia pasca manusia aku setelah aku atau disebut juga dengan post human bahwa bahwa yang tampak sekarang di depan kita semua ini bukanlah manusia yang kemarin lagi tapi pak arief ini manusia yang mana ya manusia yang ada di dalam wilayah jum itu bukan manusia yang di kelas lagi Pak, eh, Bu Ade Sri Wahyuni Ini adalah Bu Ade yang ada di dalam Jum Bukan Bu Ade yang ada di Di, di wilayah bisnisnya Yang bisa dikenali gitu ya. Ibu Tin juga sama Jadi setelah sudah menjelma foto Dan fotonya ditransformasi ke wilayah Jum Sudah menjadi post-human Sudah menjadi pasca manusia Jadi kita sekarang Memasuki sebuah zaman yang disebut Gado-gado, zaman olok-olok Zaman jeprut dalam istilah Teman-teman seniman Bandung itu Ya. Inilah zaman kita yang kita sekarang kita masuki Jadi jangan berharap saja pada tulisan, tidak cukup Kita harus memasuki wilayah yang motif platform ini Bahkan keindahan iklan sekarang Didefinisikan dengan beragam cara Termasuk dengan cara abjek Abjek itu dalam istilah harfiahnya adalah penghinaan Tetapi abjek itu biasa digunakan dalam istilah gender Di mana perempuan dibicarakan bukan dari sisi keindahannya Tapi dari sisi yang jorok-joroknya itu namanya abjek banyak iklan yang mengangkat uh, bentuk-bentuk objek ya. Anda bisa melihat di Youtube itu ada iklan misalnya es krim yang membuat kita jijik ya, karena es krimnya tidak tampil dengan indah lagi, tapi es krimnya meluburi tubuh seseorang di situ, lalu orang itu mengambil sendok dan mengambil es krim di rambutnya. Lalu dari rambut itulah dia memakan es krimnya. Itu kan jijik sekali ya, itu yang disebut dengan objek ya. Jadi iklan es krim itu dihadirkan dengan sesuatu yang jorok gitu. Maukah Anda makan es krim dari rambut Anda sendiri? Kan tidak mau Ya, ya kemudian juga ada iklan yang tampil dengan horor. Ini kan juga cara pendefinisian keindahan yang aneh ya Pernah mungkin melihat iklan uh, Playstation Yang pengiklannya adalah boneka bayi Dan bisa mengeluarkan air mata Boneka bayi itu kan horor ya Terus juga berair mata itu membuat tambah horror ya. Bahkan ada iklan-iklan yang dibuat sengaja gagal Tampak gagal gitu Gagal sebagai video editing Tapi inilah cara kita bersaing dalam arena Multi platform sekarang Kita teruskan e, berikutnya slide terakhir. Nah jadi bagaimana Menurut saya berikutnya sekarang Menulis iklan itu Mesti merupakan suatu aksi Menghadapkan aksara Pada Visual digital pada audio digital, pada kanal digital juga segmen dan pasar digital. Ya, perhatikan bahwa orang sekarang berjalan di tengah kota yang padat reklame sekalipun, sebenarnya matanya menunduk ke HP mereka. Orang naik bis kota sudah tidak lagi menyaksikan billboard, tapi melihat handphonenya. Banyak anak. Dari keluarga-keluarga tertentu tidak tahu jalan di seputar kotanya sendiri Karena tiap keluar rumah atau dijemput dari sekolah Ia menunduk ke arah HP-nya Artinya sekarang kita memang ada di zaman digital Dan gak usah marah-marah gitu. Ini gara-gara teknologi handphone Kemudian orang tidak saling kenal Ya memang sudah begitu dimanapun Dan ini untuk para pengusaha kelas menengah Atau yang kelas lebih tinggi lagi Atau para pemula ini adalah sebuah peluang untuk mendekatkan produk-produk kita baik jasa maupun barang dan lain-lain uh, sedekat handphone, sedekat uh, gadget ke di tangan dan mata manusia-manusia sekarang sehingga apa? kotak sekarang sebenarnya sudah, sudah kehilangan order iklan billboard lagi ya karena billboard yang mati itu billboard yang cuma tulisan-tulisan itu tidak dilirik orang akhirnya apa? Para pengusaha billboard di Pemkot, Pemkot itu kemudian menghadirkan reklame digital. Jadi, film apa, TV, TV gede banget gitu ya, dipasang di tengah kota. Untuk apa? Untuk ke kembali merebut manusia yang menjadi pasar mereka. Saya kira itu yang harus uh, yang bisa saya sampaikan secara singkat. Selebihnya, saya berharap kita semua berdiskusi untuk memahami hakikat iklan, kemudian peluang, tantangan, dan lain-lain di dalam. Di dalam alam sekarang, karena kita tidak membuat iklan untuk alam masa lalu lagi. Kita harus menang dalam pertarungan di zaman sekarang. Demikian, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Arief Senjaya atas maaf.